Kodam 14 Hasanuddin menggelar rapat pimpinan atau rapim yang diawali dengan olahraga akuatlon dengan melaksanakan lari sejauh 3 km dilanjutkan dengan renang dengan jarak 50 meter. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk menjaga kebugaran bagi para pucuk pimpinan di jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso SIP Sos M.Tr.Han selanjutnya memimpin rapat pimpinan Kodam 14 Hasanuddin tahun 2023. Dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan pejabat utama Kodam bertempat di Makodam 14 Hasanuddin Kota Makassar pada hari Senin 6 Maret 2023. Kodam Hasanuddin dan seluruh jadi komitmen untuk bersama-sama dengan stakeholder yang lain, pemerintah daerah, kepolisian, legislatif, kemudian seluruh masyarakat untuk menjaga kebutuhan kehidupan dan kecerahan masyarakat sulawesi selatan, sulawesi barat, dan sulawesi tengah. Rapi Polda 14 Satrudin, penganggaran 2023 harus ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Lebati bagi kami semua kita alam alamnya Sulawesi Selatan, tahun lalu kita adalah yang terbaik TPID-nya. Kita juga adalah surplus tertinggi Indonesia untuk beras, 2,08 juta stop. Ini tidak lepas daripada teman-teman TNI yang mengawal. Saya harus berterima kasih. Kenapa? Karena memang sudah bukan tugas, tapi masih mau membantu kami. Sampai lah, ya, pelaksanaan tugas. Kami rasakan bahwa ada soal persamaan, khususnya dalam hal sinergitas soliditas, mulai dari tingkat kodak sampai ke babi bisa, mampu kita kerjakan dengan baik rapim modal ini tapi sampai ke bawah sampai ke tingkat paling bawah dan itu kita sudah jalan karena memang kita adalah satu mandor tunggal dari pimpinan kita di atas selain itu pada rapim ini juga menghadirkan narasumber dari pemerintah provinsi sulawesi selatan yang langsung dihadiri oleh gubernur sulawesi selatan andi sudirman sulaiman st Kapolda Sulsel Irjen Pol Dr Andes Nana Sujana ASMM, Kapolda Sulawesi Barat Dr Andes Ferdianto Iskandar PTKKM Hum, Ketua DPRD Sulsel Andi Kartikasari Sari Ketua KPU Sulsel Faisal Amir. Selamat kepada uh... Kodam 14 Hasanuddin atas pelaksanaan rapim yang saya kira yang saya hadir hari ini luar biasa Insya Allah akan berkontribusi pada kesuksesan pemilu 2024 Sebetulnya saya memberikan apresiasi kepada Kodam 14 Hasanuddin di bawah pemimpinan Semoga TNI Polri insya Allah semakin bersemangat untuk menjadi orang-orang menjaga dari masyarakat Sulawesi Selatan untuk lebih sejahtera, aman, tentang, dan lebih. mengapresiasi kegiatan rapat pimpinan untuk koordinasi dan sinergitas yang dilaksanakan oleh Kodam 14 Hasanuddin. termasuk diantaranya dalam membahas terkait bagaimana persiapan-persiapan menghadapi pemilu, pengamanan tertiba dan juga ter terkait masalah e, ketanam pangan di Sulawesi Selatan secara bersinergi Rapim TNI di Kodam 44 ini ya tentunya itu adalah rangka untuk konsolidasi eh, menghadapi pemilu 2024. Kami ya selaku salah satu salah sumber yang tentunya memberikan eh, pembekalan terhadap para peserta RAPIM eh, <tuh> sangat mengapresiasi ini dan ini adalah merupakan ajang silaturahmi. Disinergi untuk negeri NKRI, harga mati.